Hai hai brosis, welcome back di Melaliu Bareng Infoden Pasar dan masih ditemenin sama Ade Yulia Pada kangen gak sih yang namanya liburan ya kan? Kayak kita nih lagi perlu namanya hiburan, perlu liburan Nah untuk itu Melaliu episode kali ini akan kasih referensi buat kamu melalui di daerah desa Bongkase Kita akan datang ke Sky Swing Bali Halo. Ada di daerah Bongka Sepertiwi, tepatnya di Jalan Dewi Sri nomor 9, Banjar Karang dalam 1, Badung Utara. Memasuki lokasi, kita akan disambut nih sama petugas yang ada di sini. Dan akan dijelasin ada wahana apa aja. Kemudian kamu akan diarahin untuk mengisi form yang sudah disediakan. Nah di Sky Swing Bali juga banyak banget wahananya bro sis. Dari wahana yang menyenangkan ada sampai yang paling menegangkan. sebelum menunggu balon yang disiapkan kita akan dapat morning tea juga jadi mungkin uh, bisa buat nyakin batin juga gitu ya bro sis ya sebelum naik balon udara nah bro sis tadi udah sempat ngisi data-data dulu kan di depan ya udah sempat ngeteh-ngeteh cantik ini adalah wahana pertama yang akan ada coba dan ade akan ngajakin bro sis untuk ikutan yo, yo, yo, yo, yo, bro sis Wah. Wow, di sana udah kelihatan dong ya, balon udaranya yang gede banget warna-warni. HP udah isi nih, udah full charge Terus juga nanti kita mau bikin Instagram juga semuanya kita akan bikin di balon udara. Pengen tahu? Eh iya, bisa selfie lo dalam balon, pengen tahu dong? Yes, udah update, udah foto yang banyak. Sekarang kita langsung naik balon udara. Beres, kita udah di dalam. Apa yang harus saya lakukan Bapak pilot? Oh, duduk. Jadi misalnya kita duduk dulu. Gimana nih duduknya? Ada ke sini, bener? Oke, jadi ditutup biar aman dan duduk. Jadi untuk proses harus ikuti semua arahan dulu yang ada di sini ya. Biar kita aman. Wah, proses ini keren banget. Sumpah, ini keren banget. Oh, walaupun nih, gila ada di udara loh ini loh. Ini ketinggian kurang lebih 60 puluh meter. Daerah bongkasa ini emang the Oh iya brosis, sekali naik itu waktunya maksimal 15 menit ya. Jadi kamu maksimalin waktunya kamu di sini untuk foto-foto dan juga jangan khawatir tinggi-tinggi banget kok. Tapi seru banget brosis. Buat kamu yang mau tahu masalah harga nanti langsung. Cek aja di kolom deskripsi kita akan taruh dan khusus untuk domestik ada harga spesial. Proses keren banget, mumpet pengen coba lagi balon udara deh, guys, kembali. Tuh, kamu lihat kan? Ternyata balonnya gede banget. Kalau Brozis keliling-keliling nih pemandangannya, semua bisa Brozis lihat. Brozis, sebelum menikmati pemandangan desa, Ade mau uji adrenalin dulu. Di wahana andalan yang juga jadi nama tempat ini. Udah tahu dong ya? Yuk kita akan coba Sky Suite. Sebenarnya sih, sebenarnya ya, takut gitu kan? <tik> Tapi nggak apa-apa, habis sejak-sembilan, tuh rasanya udah plong banget. Tapi kalau kamu nggak berani ketinggian, kamu bisa request level buat kamu dilempar, eh dilempar. Akhirnya maksudnya gitu, bro. sis. Tetap ikutin keseruan melalui bareng info dan pasar. <tik> Sekarang saatnya kita untuk lanjut, yuk! Kita akan keliling desa dengan VW soft hari jadi kamu bisa pilih juga nih durasinya mau perjalanan yang sebentar atau perjalanan yang panjang untuk keliling desa Bongkase seperti dan di sela-sela perjalanan jadi kita bisa berhenti juga untuk menikmati suasana desa dan berselfie ya Ih kalau udah lewat desa kayak gini ya sejuk banget. Aduh gitu bawaannya. Bro, sis, saatnya kita untuk balik lagi ke poin awal yaitu ke Sky Swing Bali. Dan ternyata sampai di sini ada kuda-kuda yang lagi neduh, Brosis. Kalau kamu pengen untuk horse riding, bisa banget. Kamu tinggal bilang aja sama petugas yang ada di sini. Brosis info dan pasar bagaimana perjalanan hari ini? Pengen segera ke sini dong ya. Tapi sebelum menyudahi perjalanan, Ade mau kasih kamu referensi juga setelah kita bersibuk-sibuk ria tadi ya. Full activity gitu kan, kita bisa relaksasi di tempat yang spesial disediakan di sini yaitu spa and massage center yang ada di Sky Swing Bali. Jadi lengket banget dong ya setelah capek-capek, kurang -capek, saatnya dipijit pijit biar pegel-pegel hilang, -pegel terus semakin jadi fresh lagi. Proses Info dan Pasar sampai di sini dulu melalui bareng Info dan Pasar. Jangan sampai ketinggalan video-video seru lainnya hanya di channel YouTube Info dan Pasar dan cek update terbaru cuma di Instagram kita di @info dan